Jika Anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wastainu, punya persoalan minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu bisabri. Terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, tidak akan diuji. Di Ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. di kalau anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuman kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan anda katakan, ya Allah wahai mi, kenapa saya? Kata Allah, Memang kamu yang mampu Yang lain tidak Nah ketika anda bisa menerima itu dengan sabar Baru datang kalimat kedua wassala. Kemudian datang tunaikan sholat Dan mintakan solusi kepada aku lewat sholat